For my channel lah, you must see my channel lebih. All oh, universal you youtuber. Apa? Like. Nih apa ya like kak? Tamarind. Tamarind. Tamarind, sih. Tamarin. Uh, oh. Jadi itu asam ya? Right. Asam. Hmm. Hmm. Masih ambil di asapin. Right. Hmm. Nih ya, uh, hmm. itu jeruk udipis biasa sih, mm -hmm. jadi nih, ini, nipi ends, the best somtam maker. <laughs> <laughs> <laughs> Gua punya temen juga yang di tempat kerja, dia dari, <tum> dari Isan, tapi somtam is from Isan, right? Isan, ya uh, is. ya. Yeah, yeah. Jadi somtam itu uh, Masakan khas dari Isan sebenarnya, tapi akhirnya semua orang Thailand suka somtam. Dua pertama datang ke sini juga, jatuh cintanya sama tapi versinya orang sini pedes pedes banget. Ini tadi cuma pakai satu cabai supi na somtam only sugar palm new fish oil nabi yeah, yeah. jadi itu minyak minyak ikannya sini jadi kayak terasi cairnya sini gitu uh, no. nih krab. nih salti, nabi. Krab salty nabi yes. salty salty ya ya jadi nih uh, kepiting kepiting kalau di sana tuh yang rajungan kecil kecil tuh tapi udah di asinin. YouTube, Pak. Uh, ya, yeah, YouTube Nabi hmm. My channel. Hmm. Oke. Okay. Nabi buat uh... hmm. buatin Nabi? nanti. Carrot. Gendong no, carrot English. Hmm. Carrot. Oke, lot in... also. Ah, oh, uh -huh. oh, jadi bahasa tele. Saya di sini udah lama jadi gak bikin benar tahu, gue. Setiap nilainya itu apa? itu ternyata sama-sama care. -sama <salan> lu lu lu lu, you love <salan> yeah. your sometimes is taste. good taste. i yeah, i think say, you're is good taste. <laughs> Good, you after me out. <laughs> ah, ini? What is this Oh, a nut. Nut. Yeah, proud, proud. Yeah, proud. Jadi itu kayak kalau di Jawa bidangnya tuh. Uh, orang da ya dari kalau bahasa Indonesia, Indonesianya kayaknya apa ya? udang ebi ya? udang hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Uh, pepaya yang dibikin itu bukan pepaya muda atau pepaya renung ya, tapi benar-benar pepaya yang masih mentah, benar-benar pepaya yang masih mentah banget. Pek obaya, May? Pek obaya, O-nya? I think... That's uh, Yeah, yeah, yeah, we're late now. What Yes, we have crab. This one of my uh, most favorite food in Thailand. Setelah pasta ya. Hmm. Jadi tadi gua pesennya som tam, terus ini juga pesen uh, sosis sama sate ayam. Jadi, sate ayamnya di sini tuh beda ya. Sate ayam di sini tuh dagingnya cuma bubinya manis doang dari jadi benar-benar manis cuma manis, manis. Nah, nah, dan ini uh, jadi isinya nah, tuh ada tomat ini kepiting tadi saya minta kepiting ya kepitingnya udah diasinin dan sebagian besar itu memang uh, pepaya ya tapi pepaya yang masih mentah jadi kalau pepaya yang di sana tuh kalau kita olahan mentah kan pasti banyak Getahnya dan pahit Tapi kalau payet di sini tuh enggak. Jadi lebih kayak kayak seperti enggak berasa. Cuman ada istilah payetnya kayak gitu loh. Terus ini ada kacang panjang. Ini dubis. Ini saya uh, makannya di di jajanan pinggir jalan ya. Jadi jangan berharap ada ada peralatan makan yang fancy atau gimana gitu. Nah, jadi saya mau. Uh, makan aja dulu kayaknya ya. ya. Jadi sekarang saya mau cobain uh, somtamnya. Saya mau coba uh, apa aja gitu ya. Biasanya saya nggak pernah suka kalau pakai kepiting karena dulu pas pernah sekali ngopo pakai Itu kepitingnya di lidah saya rasanya asin, asin banget terlalu asin aw ini buatan uh, teman saya ini tipnya seaktif apa ini pernah tadi saya sudah minta cabai satu tapi rasanya Kira-kira selamat Ini cabai teman dia kalau makan somtam Mereka bisa pakai cabai sepuluh bahkan lebih dari sepuluh Jadi, sometamnya udah habis. Sekarang uh, mau coba ini ya? Jadi, dia itu mentah ya. Jadi, punya mentah seperti ini, cuma seperti uh, direndam pakai air garam sih, cuma direndam pakai air garam doang. Jadi, saya juga bingung memakainya seperti apa. Entah bisa langsung kayak Ada yang bilang tuh, cuma diisi doang. Saya coba aja kali ya. Lihat sumpah ini kayak makan darah banget asin banget untung saya nyisain sate satu ya jadi bisa saya neutralisir pakai sate ya satenya mas karena setelah nyobain kepitingnya uh, ini asin banget asin pak. Jadi saya putusin toh, tidak melanjuti makan kepiting itu. Jadi udah habis, habis semua, udah habis. Udah habis sate ayam, udah habis somtamnya juga udah habis. Selesai ini Ada kejadian menarik nih, kalau di sana punggel kan dilarang kan. Jadi di sini ada, ini kebetulan ada orang beli lotre ini. Jadi, itu kalau tuh seperti ini kan. Ya. Jadi orang-orang oh, tuh di sini legal jualannya eh, dijual keliling seperti ini. Jadi siapapun bisa beli. Jadi ini satu satu lotre itu harganya berapa ya? Nih tau tapi rp uh, jadi jadi satu lotre itu harganya 100 pab. Nah, uh, saya sekitar 45.000. Kongkon gotok. Jadi uh, yang tertulis di sini tuh warganya itu harganya uh, itu 80 pab. Berapa nih, Pak? Tapi COVID uh, ya, komisi dari bawah penjualnya tuh, Jadi ini belinya seratus pound. Dan ini, uh, ini saya coba cari tahu, kalau menang itu dapat berapa, Pak? Ya, jadi jadi satu angka ini dari enam angka ini. Kalau misalkan bisa sama, keluar sama semua enam angka, ini bisa menang satu juta, Pak sekitar hampir setengah miliar ya. kalau ini nomornya tembus semuanya tapi kalau misalkan e, nomor kalian yang sama tuh cuman tiga angka di belakang doang kalian mungkin bisa klaim berapa puluh ribu bat aja nah, nah ini bayar ya. siapa